syabab bahwasanya ini sapaannya para pemuda ai nufusuhum minat tahiyah karena sebagian pemuda itu mereka apa senang untuk menyapa diri mereka ya perkara-perkara sapaan yang itu di luar salam di masa sekarang banyak hai bro. misalnya Iya, iya kan? Baru ketemu enggak beri salam. Kalau di sini apa biasanya? Hai dekeng misalnya. Apalagi? Hah? <tuh> eh? Apa itu biasa yang disebut eh sepupu apa, eh, eh, hey, uh, Padahal bukan sepupunya, tapi ketika ketemu, eh, hey, yeah. Ya, supaya lebih dekat. Ini belum salam, sudah apa? Sudah mendatangkan sapaan. Iya, yeah. mendatangkan apa? Sapaan. Ini banyak dilakukan oleh para para pemuda yang dimana mereka para pemuda memandang itu lebih bagus dijadikan sapaan ketika bertemu dengan saudaranya dengan teman-temannya dan dia meninggalkan apa? meninggalkan salam tidak menggunakan salam sebagai awal di dalam menyapa. Wa yabda'u bi ba'dith tahiyyat allati raghiba fiha wa mala'a ilaiha. Dan memulai ya dengan sebagian sapaan-sapaan uh, yang mereka apa? yang mereka senangi ya sesuai dengan keadaan keadaan mereka Maka ini apa maka ini perkara yang kurang baik tadi disebutkan di dalam hadis siapa yang memulai ucapannya itu bukan salam maka jangan dijawab jangan dijawab karena tuntunan di dalam syariat seseorang ketika bertemu maka yang pertama kali diucapkan adalah apa adalah salam keutamanya sangat banyak pahala yang didapatkan terhadap orang yang memberi salam dan menjawab salam ini sangatlah sangatlah banyak bahkan disebutkan di dalam apa? di dalam Al-Quran penghuni surga ketika memasuki surga maka apa pertama kali yang mereka dengar nah, apa yang mereka pertama kali disambut ucapan apa Hah? ucapan salam udah khuluha bisalam zalika yaumul khulud iya apa tidak masuklah kalian ke dalam surga bisalam dengan ucapan salam jadi ini kata sambutan untuk menyambut baik terhadap perkumpulan manusia terhadap saudara, terhadap teman-teman dan lain sebagainya, bukan dengan apa? Dengan sapaan yang lain, walaupun itu dianggap baik, karena di sini beliau menyebutkan kadang mereka menganggap itu lebih baik. Eh jika, mungkin kemana? Ya. Itu artinya apa? Itu? Ya, akrab kan begitu? Mananya keakraban? Harusnya dimulai dengan apa? Dengan salam. Assalamualaikum. Eh, cika kemana lagi? Mungkin kemana? Uh, misalnya. Harus dimulai dengan apa? Dengan salam. Dan saya rasa untuk keutamaan salam ini, ya, sudah banyak kita ketahui. Ucapan Assalamualaikum, ini 10 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi 20 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 30 kebaikan begitu juga yang menjawabnya menjawab orang yang memberi salam hendaknya lebih baik atau sepa, sepadan setara ketika ada orang mengucapkan assalamualaikum kita menjawabnya waalaikumsalam warahmatullahi ketika dia memberi salam assalamualaikum warahmatullahi Wa wabarakatuh atau minimalnya setara assalamualaikum wa dan semisalnya dipahami tayib ya ini wasiat ya para ulama atau as terdahulu untuk seseorang itu ya memulai dari pembicaraannya pertemuannya itu dengan apa dengan salam dengan sah salam ya di sini beliau ingatkan lagi Syekh Hafizallahu taala fa 'alaiha wa salam wa atabis atabissalam ba'dah. Atau dia apa? Iya. E, lebih mendahulukan sapaan-sapaan tersebut. Iya, setelah itu baru apa? Setelah itu baru baru mengucapkan salam. Baru mengucapkan salam. Atau yang lebih ya di apa? Banyak dilakukan di masa sekarang salamnya sudah disingkat-singkat ya, atau tidak jelas di dalam mengucapkan salam walaikum ya. ya sudah jadi begitu kedengarannya kayak salam tapi itu sudah menyingkat dari ucapan salam, ini hati-hati -sal -sal alaikum, ini ucapannya bahaya kecelakaan atas kalian ini yang pernah diucapkan oleh oleh Yahudi terhadap Nabi sampai Aisyah radhiyallahu taala Iya sampai Aisyah menjawabnya lebih, tapi Nabi mengatakan jangan dijawab dengan hal itu, tapi jawabnya apa? Cukup waalaikum, yeah. cukup dengan waalaikum, Assalamualaikum kecelakaan atas kalian. Kalau di masa sekarang wah banyak macam-macam ucapan salamnya. Apalagi kalau ditulisnya di mana? Ditulisnya di SMS. ASS. Nah ini sudah tidak ada artinya sebenarnya kalau hanya ditulis itu ya. Iya. Assalamualaikum WRWB. Misalnya. Kalau memang tidak mau ya mengucapkan atau menulis secara lengkap, mendingan tidak usah kalau untuk di dalam tulisan. Karena sunnahnya di dalam tulisan itu seseorang mengucap, apa, menulisnya dengan apa? Dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana Nabi menyurati para para pembesar dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ucapan salam itu ketika bertemu. Ketika menelpon misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jangan disingkat. Assalamualaikum WRWB. Nah, ini seperti malas sekali berbicara. Kalau sudah berbicara maka apa telepon ini sama ketika ber, berjumpa. Maka semua keadaan ya dari apa? dari e, ucapan salam atau doa ini jangan disingkat ya, jangan di jangan disingkat. Taib. Ini wasiat yang ke-10 yang disampaikan oleh beliau Hafizhahullah taala menukil dari ucapan memun bin mihron untuk seseorang di dalam perjumpaannya itu dimulai dengan apa dimulai dengan salam sebelum ada ucapan atau sapaan yang lain ada ucapan atau sapaan yang lain jangan ditinggalkan salam kemudian mendahulukan apa mendahulukan menyapa mendahulukan me menyapa baik dipahami Wasiat yang berikutnya, ini wasiatnya sudah singkat-singkat ya, di akhir pembahasan singkat-singkat. Alwasiatul hadiah asyarah. Wasiat yang ke Wa min jumlati wasayah salaf rahimahumullah lishababi aidhan an abil malih. Dari wasiat para as-salaf, untuk para pemuda juga, apa yang datang dari Abul Malik? Pola beliau berkata, lana maimun bin Mihron, masih imam yang sama." Maimun bin Mihron bahwasanya beliau berkata kepada kami, "Wanahmu Dan kami, ketika itu, sedang apa? Di dekat beliau sedang bermajelis bersama beliau. Beliau memberikan wasiat. Memberikan nasihat ya syabab wahai para pemuda uwatukum ijaluhah kekuatan kalian jadikanlah hal tersebut itu apa bermanfaat di waktu muda kalian ya kebugaran kesehatan kalian itu digunakan di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa taala ya mak syaroshuyuh wahai para orang tua kata mata mau sampai kapan jadi dua di sini yang diberikan wasiat oleh beliau rahimahullah untuk pemudanya wahai pemuda jadikan kekuatan kesehatan kemampuan kalian untuk apa untuk beribadah menjalankan ketaatan mengejar dari segala bentuk kebaikan dan untuk para orang tua mau sampai kapan sampai di sini nanti akan dijelaskan oleh penulis Syekh Abdul Razak Hafizullahullah Ta'ala <tuh> A'udhul Rahimahullah bistiglali <tuh> quwati syabab wa nasyatihi fi ta'atillah azza wa wama yukarribu ilaih wasiat maimun bin mihran rahmahullahu ta'ala untuk apa? menggunakan waktu muda ketika masih apa? masih kuat masih sehat fi ta'atillah di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala wama ribu ilaih dan apa yang mendekatkan kepada-kepadanya. Perkara ketaatan dan perkara yang mendekatkan kepada Allah. Berarti segala bentuk kebaikan. Ini para pemuda, apa? Waktunya. Masanya mereka, apa? Bisa mengambil sebanyak-banyaknya bagian hal tersebut. Sebagaimana pembahasan-pembahasan lalu. Iya kan? Kalau di masa muda itu, di masa yang dimana kekuatan masih apa? Masih besar, semangat masih tinggi, badan juga masih bugar, masih sehat, sehingga bagian kebaikan-kebaikan akan banyak dia ketika betul-betul memanfaatkan waktumu mudanya. Summa qala ada dan beliau ya ma'syarussuyukh ma hatta mata wahai para orang tua yang sudah lanjut usia hatta mata mau sampai kapan yakni hatta mata tantadziruna wala tastaghilluna hayatakum hayatukum fi azza wajall yaitu mau sampai kapan kalian menunggu dan tidak mempergunakan sisa hidup kalian untuk memperbaiki ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebenarnya tugasnya. Bah. Tugas akhir orang yang sudah tua itu bagaimana dia memperbaiki ibadahnya, hubungannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. dan ini yang pantas terhadap mereka sudah tidak pantas lagi bagi orang-orang tua yang sudah lanjut usia karena usia tua itu salah satu tanda kematian ya usia tua itu salah satu tanda ke kematian walaupun tidak dipungkiri ada juga yang muda mening meninggal tapi ketika masuk usia tua itu tanda, jadi yang harus mereka perhatikan dan persiapkan adalah bagaimana bekal dari sisa hidupnya ini menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jangan disia-siakan mau sampai kapan kita menunggu, masih tetap lalai sementara kita sudah tua. Begitu maksud dari apa? Maksud dari wasiat beliau. Karena sedikit orang tua. Mereka apa? Masih banyak terlalaikan dengan dunia. Masih banyak dari ibadah-ibadah yang mereka apa? Belum sadari. Masih dilalaikan darinya. Jadi kesempatan terakhir ketika Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesem kesempatan. Kita katakan detik-detik terakhir mempersiapkan bekal. Jadi mau sampai kapan? Kita menunggu lagi. Untuk memperbaiki apa kehidupan atau sisa kehidupan kita. Di dalam menegakkan ibadah kepada, kepada Allah. Dari perkara-perkara yang kita mampu. Karena memang akan berbeda tentunya ketika di usia tua mau beribadah, mengumpulkan ibadah-ibadah dengan di waktumu mudah. Tapi umur tua ini adalah umur yang Allah SWT berikan tambahan terhadap kita di dalam mempersiapkan bekal bekal kebaikan, bekal akhirat. Karena nanti di hari kiamat, mereka orang-orang yang menyesal terhadap amalan-amalannya di dunia, dilalaikan. Tidak beribadah. Mereka memohon kepada Allah SWT untuk dikembalikan di kehidupan dunia, memperbaiki amalan. Tapi apa jawaban Allah? awalam lamnu ma yatadakkaru wajah akumun belumkah atau tidakkah kami berikan umur kepada kalian sudah diberikan umur yang panjang yang dimana orang akan mengambil pelajaran yang sangat banyak dari umurnya tersebut wajah aku munadir dan Bukankah telah datang kepada kalian an nadir dua ditafsirkan an nadir pemberi peringatan yaitu Rasul Rasulullah SAW Wasallam sudah memperingatkan kepada kita bahwasanya akan ada hari hisab perhitungan amalan di negeri akhirat di hari kiamat dan yang kedua wajah akumunnnadir nadir Bukankah telah datang kepada kalian? Bukankah telah nampak terhadap diri kalian? Uban yang tumbuh. Yaitu waktu, tu waktu tua. Masa tua. Jadi itu masa tua peringatan untuk kita. Uban yang tumbuh di waktu tua. Ini peringatan untuk kita. Tanda kematian. Jadi nanti tidak ada alasan lagi. Saya belum beramal. Sudah meninggal kembalikan aku, perbaiki amalan wajah aku munadir bukankah sudah ada uban yang memberikan kematan supaya kita di waktu itu memperbaiki amalan-amalan maka tidak ada ala, alasan bahkan disebutkan di dalam ayat yang lain, Allah katakan itu hanya ucapan yang diucapkan saja oleh mereka Sementara alam barzah itu, pembatas sudah untuk mereka. Tidak bisa lagi kembali kalau sudah, apa seseorang itu mening, meninggal. Jadi, nasihat yang ke-11 ini untuk bagaimana kita memanfaatkan kondisi waktu yang kita sekarang berada di dalamnya. Kita di waktu muda, maka manfaatkan masa muda kita meraih pahala sebanyak-banyaknya, mengejar dari kebaikan-kebaikan bersemangat di dalam melakukan amalan dan ketaatan kita di waktu muda maka yang sudah di waktu tua maka perbaiki amalan-amalan kita perbaiki kedekatan kita kepada Allah bukan sebaliknya bukan se sebaliknya semakin kita tua semakin banyak tanda-tanda ya justru apa kita semakin lalai ibadah. Sudah sering diberikan sakit oleh Allah. Ini tanda kematian itu sakit. Sakit berat. Itu juga tanda. Allah SWT ta berikan kesempatan seseorang itu sadar sebelum meninggalnya. Karena diantara manusia ada yang dimatikan oleh Allah SWT ta tanpa, tanpa ada peringatan sebelumnya. yang sekarang sehat, nanti berapa menit kemudian meninggal dia. Sementara hidupnya penuh dengan kelalaian. Kapan dia bisa memperbaiki amalannya? Tidak bisa dia perbaiki amalannya. Tapi ketika kita masih diberikan waktu tua, diberikan sakit oleh Allah SWT, itu tandanya kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki apa? Ya memperbaiki diri kita. Sami tayyib. Ini nasihat yang ke-11. Nasihat yang ke-12. Ini singkat-singkat sekali ya Allah, yang terakhir karena mungkin ini juga berkaitan dengan apa? Dengan wasiat-wasiat sebelumnya. Makanya beliau di sini memaparkan secara ringkas. Al-wasiyatut tsaniyah asharah Wasiat yang kedua belas, Anil Viryabi dari Al firyabi rahimahullah Taala. Kalau Sufyan al-Thawri, Bahwasanya Sufyan al Imam Sufyan al-Thawri, Taala, beliau salat. Kemudian beliau berbalik menghadap kepada para pemuda. "Saya maka beliau mengatakan, "di dalam Tusonul Yom Famata, jika kalian tidak sholat hari ini, maka mau kapan lagi kalian mau sholat?" Ini nasihat para pemuda untuk. Mereka menjaga sholat. Tiang agama. Yang pertama kali akan dihisap. Di hari kiamat. Tentunya ini wasiat yang besar. Pendidikan tentang sholat ini. Diajarkan oleh Nabi alaihi Wasallam Bukan nanti masuk usia balik. Baru diajarkan sholat. Tapi apa? Sebelumnya. Di usia tujuh tahun. Kata Nabi bagaimana? Jika. Anak telah masuk usia tujuh tahun. Maka dia disuruh. Untuk sholat. Tujuh tahun sudah balik belum? Belum. Kenapa disuruh sholat? Hah? Supaya terbiasa sudah kenal dengan ibadah yang agung ini salat. Dan kata Nabi, kalau sudah 10 tahun pukul dia kalau tidak mau salat. 10 tahun sudah balik? Belum. Kenapa dipukul? Untuk memberikan pelajaran terhadap terhadap anak bahwasanya perkara salat adalah perkara besar di dalam di dalam agama ukuran keselamatan, keberuntungan di dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala perkara salat. Makanya 10 tahun kalau tidak mau salat dipukul. Tapi pukulan mendidik. Pukulan men mendidik supaya tahu ini salat bukan perkara apa? Bukan perkara yang diringankan atau dientengkan untuk di untuk ditinggalkan. Kalau masuk usia balik, maka sudah apa? Sudah berdosa ketika tidak melakukan sholat. Dia sudah menanggung dari apa? Dosa sholat yang dia tinggalkan. Ketika masuk bah, balik. Jadi ini lihat, para santri. Yang di usia remaja. Yang baru mau balik. Atau yang barusan balik. Perhatikan perkara sholat. Agungnya perkara salat ini diterima syariatnya oleh Nabi kita Muhammad SAW langsung terhadap Allah ta'ala di peristiwa Isra dan Mi'raj perkara Isra Mi'raj ini dikenal oleh kaum muslimin peristiwanya ya atau tidak? tapi mereka banyak yang lupa di peristiwa itu apa yang terjadi? Nabi alaihi menerima perintah Perintah salat. Di masa sekarang manusia lebih senang memperingati Isra Mi'raj dibandingkan apa? Menjaga apa yang menjadi menjadi tujuan Isra Mi'raj tersebut. Yaitu dengan diwajibkannya salat salat lima waktu. Dia kan begitu. Di antara mereka yang banyak memperingati isra Mi'rod diangkatnya angkatnya Nabi naik ke atas langit tapi bersama dengan itu mereka meninggalkan sholat. Tentu saja ini perkara yang disayangkan. Hikmah dari Isra Mi'rod bukan dengan kita memperingati senang dengan hal tersebut. Tapi hikmah yang besarnya adalah agar supaya kita menjaga apa? menjaga syariat salat untuk tidak kita tinggalkan untuk kita senantiasa jaga hafidhu 'ala solawat wa wusta, jagalah oleh kalian wahai hamba Allah salat-salat dan salat pertengahan ditekankan lagi salat wusta, salat pertengahan yaitu salat salat asar Kenapa di sini dikhususkan sholat asar? Karena waktu ini dimana manusia masih sibuk dengan urusan dunia. Kita katakan waktu nanggung. Mau berhenti bekerja. Kayaknya nanggung. Mau dilanjut. Memang sudah masuk waktu. Kan begitu. Sholat asar jam 4. Rata-rata aktivitas manusia berhenti kerja di jam berapa? Hah? Jam 5 Nanggung atau tidak? Pekerja sawah misalnya sedang mentraktor, ya masuk waktu asar jam 4 Nanggung nanti sekalian jam 5 Karena memang kebiasaannya jam 5 diberhenti. Nah ini sholat wustok lebih ditekankan karena di situ apa? Waktu dimana manusia banyak dilalaikan dengan pekerjaan, dengan urusan dunia. Sampai-sampai disebutkan di dalam hadis Nabi, Menteroka solatil asr, faqadah habito amaluh. Menteroka solatil asr, fakoda habito amaluh. Siapa yang meninggalkan solat asar, maka terhapus amalannya. Dan ancaman terhadap orang yang dia meninggalkan sholat tidak mau sholat disebutkan di dalam Al Qur'an tempatnya di neraka sakor. Ketika penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka masalah kumfi sakor apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakor? Kalu lamna minal musallin. Mereka penduduk neraka menjawab dulu kami di dunia meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat. Tidak sholat. Makanya masuk ke dalam neraka. Ini ancaman. Ini an ancaman. Dan syariat sholat ini bukan syariat yang membuat berat umatnya. Karena di dalamnya terdapat kemudahan-kemudahan. Nabi telah ajarkan telah berikan petunjuknya dalam perkara sholat ini tidak mampu berdiri boleh duduk tidak mampu duduk boleh berbaring tidak bisa lagi ngapa-ngapai berisyarat boleh berisyarat dia cuma bisa baring tidak bisa goyang lagi berisyarat kalau sudah tidak bisa itu disolati iya kan kalau sudah tidak mampu itu berarti sudah ya sudah sampai ajalnya ini perkara sholat seperti ini bagaimanapun keadaannya seorang hamba tidak boleh meninggalkan sholat luput dari waktunya tertidur atau yang lainnya boleh dikodok bersafar, boleh dijamak bahkan dikosor mudah mudah dan intinya tidak ditinggalkan karena ini perkara besar di dalam di dalam agama Di sini beliau memberikan tekanan memberikan nasihat tegas terhadap para pemuda Kalau kalian tidak sholat hari ini maka mau sampai kapan Also, Sufyan al-Tawri rahimahullah ta'ala asyabab wasiatun azimah Sufyan al-Tawri rahimahullah ta'ala memberikan wasiat kepada para pemuda ini dengan wasiat yang besar, yang agung bis syababihim fi ta'atillah untuk menggunakan, memanfaatkan waktu muda mereka dengan ketaatan kepada Allah fasyabu syabu ila lam yastaghillah marhalata sujudi hayatihi karena pemuda itu jika tidak menggunakan memanfaatkan masa mudanya untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa tidak menjaga istiqamah di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka sungguh nantinya dia akan lemah dan masuk pada fase pada masa yang dimana dia ingin sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala sudah tidak mampu lagi dia mau banyak beribadah kepada Allah sudah tidak mampu lagi bisa babi do'fi kuwah karena sudah apa? Sudah lemah kekuatannya. Masuk waktu tua. Wa rodu badan nih, sudah sakit badannya. Fala tamatkanu Minas sujud, maka sulit sudah untuk bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam artian memperbanyak su, sujud memperbanyak sholat. Sulit kalau sudah di waktu tua, sudah sakit badan, sulit untuk memperbanyak apa? Salat sunnah lagi, salat malam, menjaga amalan-amalan dan lain sebagainya. qala maka dengan ini beliau mengatakan apa? fa mata. Kalau kalian tidak solat sekarang. Tidak memperbanyak ibadah sekarang di waktu muda, maka mau kapan lagi? Nunggu tua, nanti alasannya sudah tua tidak bisa. Jadi ini dorongan untuk kita semuanya yang masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita masih bisa meraih mengambil andil di dalam perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan di dalam kebaikan. Kebaikan apapun yang mendatangkan maslahat terhadap diri kita, maslahat terhadap diri kita di kehidupan dunia di negeri akhirat, dan maslahat orang yang lain. Maslahat orang lain, maka apa yang dimudahkan untuk kita, maka kita bersemangat, ya, dan tidak menunggu kapan lagi mau melakukannya. Saya ada waktu. Berapa menit? Eh? Dua menit Tidak cukup ini Tayyip Kita tambahkan Pendalilannya Seseorang itu Hendaknya Memperhatikan Dari Apa yang dia Lakukan di dalam kehidupan ini, sebab seseorang itu akan mendapatkan apa yang mereka usahakan. Dan tentunya, usaha setiap insan, setiap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berbeda-beda. Kita mempunyai urusan, itu berbeda-beda. Allah subhanahu wa ta'ala memang menciptakan kita hal tersebut agar kehidupan ini seimbang. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam firmannya inna sa'yakum sa la syatta. Surah apa ini? ini yang cerita terus dari tadi? Ah, surah apa itu? Masih tamhid atau sudah menghapal? Ah? Sudah ada hafalan? di 30 ada innasayakum lasyatta surah apa itu hmm surah apa lupa sekarang lupa kemarin tidak ingat Memang belum sampai situ hafalannya. Habis waktunya kita baru bahas. <laughs> Jadi ceramah satu sesi lagi ini. Taib Inna sayaku masyata disuruh apa? Huh? Inna sayaku masyata. Surah apa? <laughs> Wa an sa sawfa yura thumma yuzzahul al jazal al alaufa wa anna ila rabbikal muntaha surah alail Al coba kita lanjutkan ada di surah layl tadi saya tanya itu yang saya sebutkan lanjutannya di surah an-najm inna sa'yakum lasyatta fa sesungguhnya inna sa'yakum sa usaha kalian itu berbeda-beda tidak sama kita di dalam melakukan amalan itu berbeda-beda sesuai dengan kemampuan kita mengambil amalan tersebut apa yang kita hasilkan juga berbeda-beda Wa dan dari usaha tersebut kelak di negeri akhirat kita akan melihatnya inilah hasil kita di dalam surah tadi uh, al-lail fa maka siapa yang man yang dia datang dengan ketaatan dan ketakwaan maka apa maka dia mendapatkan urusan yang mudah di negeri akhirat mendapatkan urusan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini diperpanjang nanti jadi jadi satu sesi lagi. Ya, habis waktunya. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tapi ini berkaitan dengan apa? Dengan uh, wasiat yang ke-12. Ta'yib. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah mihamdik. Asyadu'allah ilaha ilanta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.